Ada kapal besar yang lewat ya, kita harus mengalah. Ini sebagai nelayan kita harus mengalah karena jaring kita merentang ke tengah ya, jadi kita harus cepat-cepat gulung jaring kita agar jaring kita tidak digulung oleh kipas dari kapal yang akan lewat. Saat kita mulai ke pinggir nih. lewat kapal juga besar ya teman-teman ya oke teman-teman ini Pak Hakim lagi masang jaring lagi ya jadi kita pasang lagi jaringnya tadi kita terhenti sebentar ya menunggu kapal lewat jadi ini kita mulai lagi kita jaring jaringnya Oke teman-teman kita angkat lagi jaringnya ya Jadi, banyaknya ini. sudah ada Pak Kim sakit luar biasa tenaganya itu teman-teman. Terus -teman. kalau eh. ngangkat babon tuh semangat pak. Itu babon semua semangat. pakim karena babon babon itu pakim wah itu double strike pakim ya kadang yang besar nggak muat di jaringmu ya pakimnya ya. juga banyak nih teman-teman musim hujan Hujan sampahnya luar biasa. Udah hmm. lagi Pak Jim, oh. Jangan dilepas-lepaskan Pak Jim. Wah, Woah double strike. Ramai dia Pak, ya? Ramai Pak. Luar biasa hari ini. Nih, hmm, lagi. Woah double strike. Ramai dia. Rombongan dia Tadi induknya tadi tuh bawa kawan-kawannya Pak Kim ya iya. mamanya Mamaknya tadi Bagi harisan dia Pak Kim <tuk> hmm. Masih ada lagi dan sedang Coba. habis Pak Kim? habis oke, lanjut lagi Pak Kim, ya oke, jaringnya kita rentang lagi ya pak akim lagi merentang jaring, oke kita angkat pak akim. anaknya. si Wah, ini dapurnya, uh, lumayan dapur sekitar satu kilo pak Kim ya. Iya, pak. double-strike double ukuran pas sehingga susah dilepas pas lagi pak Game? Oh itu dia, lumayan. Itu yang lompat-lompat tadi pak Game? Iya pak, apa lompat tadi? Oi Habis Pak Kim? Coba Terus Kita bawa langsung ke Tempulak ya Tempulak ya Tempulak ya Tempulak Di luar Pak jembaknya gak? Nyawa, buk, ilo, okay, okay. Ini orang-orang nah, Oke, Ini Pak Hakim langsung dijual ya Hasilnya. malam ini kita jual penjualan ikan bandingnya di spot jable itu teman langsung ke tokenya kita jual sampai di sini aja video kita malam hari ini kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh